Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang mulia ini Saya ingin mengapresiasi dan mereaksi Kajian Buya Syakur Yang berjudul Penjelasan Buya Syakur tentang ilmu tasawuf dan sufi Dalam uh, videonya Biasakur ya, menjelaskan e, sebagian umat Islam yang mengharamkan tasawuf karena mendapati praktek tasawuf yang tidak sehat. Tasawuf identik dengan kumuh, dengan kemiskinan, dengan fatalistik, dengan pesimis dengan hidup sederhana yang tidak pada tempatnya ya sehingga karena itu e, mereka kemudian mengharamkan tasawuf ya. kalau tasawuf seperti itu ya kata Biasakur, ya saya juga mengharamkan Enggak setuju. Tapi ada sebuah paradigma baru, sebuah sudut pandang baru tentang tasawuf. Tasawuf tidak seperti itu. Tasawuf itu berasal dari kata-kata sofa. Sofa artinya kejernihan, kebeningan hati, kejernihan hati. Seorang sufi berarti seorang yang berusaha terus-menerus untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercelah hatinya dikuras dari segala bentuk kebencian dan permusuhan. Seorang sufi berarti seorang yang memiliki tingkat akhlak yang tinggi, ya. standar akhlak yang tinggi, dan berusaha melampaui zahir syariat dan mencapai batin dari syariat, yaitu hakikat, ya dia bertarikat sehingga sampai kepada hakikat. Mari kita simak cuplikan dari penjelasan Buya Sagar. Nyat orang Islam yang mengharamkan ilmu tasawuf, ya saya tidak mau berbantah, oke? Okay? Karena saya ini orang yang berpaham pluralisme. Artinya siap berbeda pendapat dengan siapapun. Yang penting kita udah berpendapat. Kenapa diharamkan? Karena dalam persepsinya kehidupan bertasawuf itu kehidupan kumuh. Ya itu tadi ya poin-poin yang sudah saya singgung di awal. Kenapa diharamkan tasawuf ya? Karena ada sebuah kesalahpahaman tentang tasawuf ya. Tasawuf ya, seperti yang saya tadi singgung ya eh, dianggap sebagai sebuah praktek yang salah dari eh, dari pemahaman tentang Islam ya tentang hidup yang kuno tidak boleh memiliki harta dan sebagainya ya oh ya saya setuju kalau begitu saya juga sama mengharamkan juga kalau begitu mah ya beliau biasa ya, juga setuju kalau tasawuf diidentikan dengan kekumuhan dengan apa namanya kemiskinan ya dengan fatalistik dan seterusnya ya kemudian satu fenomena yang sering di, dicatat masyarakat setiap orang mengklaim hidupnya eh, bercorak tasawuf atau sufi selalu hidupnya sederhana atau miskin sekali jadi sufi dianggap setiap orang sufi itu miskin enggak juga ya ada sebagian orang sufi malah apa namanya melejit ke apa namanya dengan kekayaannya dia usul sampai kepada Allah dengan kekayaannya jadi apa tidak mesti seorang sufi itu adalah seorang yang miskin, tidak. Dia Ridho dengan kondisi apapun, ada sebagian sufi dengan kemiskinannya dia sampai kepada Allah, tapi sebagian sufi yang lain dengan kekayaannya dia menuju Allah SWT sampai kepada Allah SWT gitu kan. Jadi intinya tasawuf itu bukan tidak boleh kaya, tetapi tidak pernah merasa memiliki ya. Uh, kalau seseorang secara dohir memiliki sertifikat Memiliki kepemilikan harta, aset, dan lain sebagainya Itu kepemilikan yang sifatnya iktibari ya, uh, Secara hukum, secara dohir dia memiliki Tetapi hakiki, pemilik hakiki adalah Allah SWT Maliki yaumitin Sehingga ketika asetnya hilang, hartanya hilang bagi dia sama saja. Itulah makna zuhud yang, sebenar, yang sebenarnya. Likaila ta'sawalama fatakum wala tafrohu Ketika sesuatu itu diambil dari kalian, ya nikmat itu diambil dari kalian, maka kalian tidak bersedih. Dan ketika kalian mendapatkan curahan nikmat, ya Curahan anugerah, kalian tidak terlalu gembira. Biasa-biasa saja, ya. Inilah uh, kondisi seperti ini disebut sebagai kondisi zuhud yang sebenarnya, kondisi zahid yang sebenarnya. Inilah sufi yang sebenarnya, ya. Jadi, sekali lagi, dalam uh, lanjutan video ini, uh, Buya Syakur menceritakan sosok perempuan legenda yang... Mungkin imajiner ya yang diciptakan sendiri oleh Buya sebagai Dars, sebagai pelajaran yang bernama Butarmi ya. Kenapa Butarmi tidak pernah merasa sedih, ya, akan kehilangan mobil, kehilangan rumah, karena dia sebatang kara, karena dia tidak memiliki apapun, sehingga dia tidak pernah merasa kehilangan, dia tidak pernah merasa memiliki, sehingga karena itu tidak merasa sedih. Maka semakin orang merasa memiliki, Semakin kuat rasa kepemilikannya, semakin sedih, ya. Apalagi saat nikmat yang di, eh, didapatkannya itu hilang. Eh, itulah kira-kira penjelasan yang disampaikan oleh Buya Satur. Kita simak sedikit lagi eh, cuplikannya. Saya kira semacam itu. Nah, saya ingin menjelaskan tasawuf yang dalam pikiran saya seperti ini kata-kata tasawuf -kata itu kata-kata sofa kejernihan kebersihan artinya hati kita yang jernih jadi artinya bukan berarti kita orang sufi tidak boleh jadi kaya tidak boleh usah tidak pemahaman sebagai saya adalah jangan pernah merasa memiliki jadi artinya silakan anda punya harta sebanyak banyaknya katakan punya kota Makassar dah ya, katakan nilainya seratus triliun umpamanya gak ada masalah, dia bisa menjadi sufi ketika hatinya tidak pernah merasa memiliki ya, itulah intinya kira-kira disampaikan oleh beliau, seorang sufi bukan sekali lagi bukan, tidak boleh menjadi kaya tetapi seorang sufi selalu tidak pernah merasa merasa memiliki apapun semua dipandangnya sebagai pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan beri sebuah tamsil sederhana yang seringkali ini di, tidak dipraktekkan oleh kebanyakan orang. Inilah beda, tafsir, beda sudut pandang orang awam dan sudut pandang sufi. Ketika ada seseorang membawa buah menghadiahkan buah ke rumah kita e, kalau bukan orang Sufi, ketika buah itu diberikan kepada anaknya, ya, buah itu di, di, apa namanya, ditujukan kepada orang tuanya misalnya, maka e, orang tua ketika tahu bahwa ada seorang yang mengirim buah kepadanya, maka dia bertanya kepada anaknya, siapa yang memberikan buah itu? siapa yang beri. Dia akan bertanya siapa yang memberikan. Nah, lain halnya, kalau itu keluarga sufi, ketika ada orang membawa buah, ya, dan buah itu diterima oleh anaknya, maka seorang ayah yang sufi atau seorang ibu yang sufi akan bertanya siapa yang membawakan buah ini. Ini berbeda dengan memberikan dan membawakan mengantarkan dan memberikan. Karena dalam sudut orang sufi pemberi itu hanya Allah, penganugerah hanya Allah. Yang memberi hanya Allah, yang lain itu hanya mengantarkan saja, yang lain itu hanya semacam tukang pos saja, pengantar saja, tapi pemberi ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah beda sudut pandang sufi dengan selain Sufi. Karena Sufi menganggap bahwa pemilik hakiki, hakiki hanya Allah SWT dan itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja catatan kaki dari saya atas penjelasan Buya Syakur tentang ilmu tasawuf dan Sufi hadanallahu wa wassalamu wassalamu'alaikum.